halo guys kembali lagi bersama muji di sini, masih di channel youtube kesayangan anda semua muji kurniawan kali ini guys uh, saya akan memberikan review singkat tentang bagaimana pengalaman saya menggunakan drone DJI Mavic Mini untuk melakukan pemetaan secara santai alias latihan melakukan pemetaan dengan DJI Mavic Mini guys Oke, langsung saja, tanpa basa-basi, kita buka software GIS yang saya gunakan. Uh, ya, ini software GIS-nya sudah terbuka, guys. Uh, mungkin bagi yang belum tahu ya, software GIS itu adalah software yang digunakan untuk mengolah Geographical Information System. Atau data informasi geografis. Atau software yang kebanyakan dipakai untuk mapping. Ini guys, software GIS-nya sudah terbuka. Dan sekarang kita akan buka file yang sudah saya create. Ya, ini filenya sudah terbuka guys, file yang sudah saya create. Uh, di sini kita dapat lihat guys, di pojok kiri, ini adalah produk yang dihasilkan. Dari pemetaan yang dilakukan oleh drone DJI Mavic Mini ada beberapa produk yang dihasilkan guys. Dan di pojok kanan ini adalah preview-nya. Itu guys. Oke, sebelumnya saya akan membuka report-nya dulu guys yang sudah saya simpan ini ya. Ini ya ini adalah report dari software GIS yang dibuat Mapping percobaan Mavic Mini RT 02 RW 02 Pamolokan Semenep guys Tempat atau kampung saya Yang dilakukan pada 17 Desember 2020 guys Dan ini gambaran singkat Dari areal mapping Atau areal yang saya petakan guys Ini gambaran singkatnya Dan ini guys adalah data survei Atau uh, data yang dihasilkan pada waktu survei guys Ya, di mana titik-titik ini, guys, ini menunjukkan posisi potret atau foto udara yang dibuat oleh drone di Mavic Fit Mini, guys. Jadi e, drone-nya itu saya arahkan secara manual terbang di atas perkampungan saya, guys, membentuk garis seperti ini, membentuk land nah, dengan e, Posisi kamera drone saya harapkan full 90 derajat ke arah bawah guys Atau full menghadap ke bawah Harus full menghadap ke bawah untuk menghasilkan citra mapping yang sempurna guys Karena kalau nggak pas lurus menghadap ke bawah Biasanya akan terjadi overlapnya itu kurang bagus gitu Dan ini mohon maaf di guys Karena Mavic mini kebetulan belum mendukung untuk uh, waypoint atau berjalan secara otomatis Makanya, line atau garis yang dihasilkan ini masih mencong-mencong, ini guys. Ini. Ya. ini adalah posisi kamera, posisi foto udara yang dihasilkan. Uh, dan ini guys, laporannya guys. Jadi, uh, pada waktu proses pemetaan itu, proses pengambilan gambar, itu ada 537 foto yang dihasilkan guys. Ini guys. Dengan ketinggian penerbangan 55,4 meter rata-rata dan menghasilkan ground distance sample atau GDS sebesar 1,75 cm per pixel dengan coverage area 0,0477 km persegi atau kurang lebih sekitar 4,7 hektar guys uh, dan lain-lain dan lain-lain ini parameter yang ini saya kurang mengerti parameter apa ini karena jujur saya awam sekali di dalam pemetaan eh uh, dan sistemnya guys, yang saya pakai seperti ini jadi uh, drone itu, Mavic Mini saya set pada mode foto dan saya set pada burst foto dengan interval waktu 2 detik dimana begitu tombol shutter ditekan setiap 2 detik dia akan mengambil foto guys nah, jadi, ini posisi awal penerbangan di sini saya terbangkan ke arah selatan nah, Ini guys. jadi dia setiap 2 detik mengambil foto, ini dan dari titik-titik ini saja, guys, sudah ketahuan bahwa Pertama, kecepatan drone tidak konstan pada saat penerbangan Ini, ada yang cepat, ada yang lambat, ini, guys Berdasarkan interval dari titik-titik foto udaranya, guys Kenapa? Karena memang saya menerbangkan dronenya secara manual Full manual Makanya kadang pelan, kadang banter, gitu, guys Dan juga ini terlihat bahwa garis atau lain yang dibentuk Ini tidak lurus karena ya namanya terbang manual guys. Itu beda dengan yang drone-drone yang sudah mempunyai kemampuan untuk automated fly atau terbang otomatis mengikuti waypoint yang sudah diprogram. Kemungkinan dia akan lebih rapi lagi garisnya guys. Itu. Tetapi saya bersyukur Magic Mini saya dengan kemampuan ala kadarnya bisa menghasilkan produk pemetaan seperti drone-drone yang jauh lebih mahal di atas dia guys. Oke, kita lanjut ke report berikutnya. Ya, ini posisi kameranya guys. Nah, posisi kameranya ini. Uh, jadi yang kuning ini menandakan posisinya dia itu. Uh, uh, Errornya ini guys. Jadi yang kuning-kuning ini dia itu kurang teliti. Dan yang hijau-hijau dia itu tingkat ketelitiannya itu tinggi. Gitu guys kurang lebih seperti itu guys. Ya mohon maaf kalau misalnya ada uh, informasi yang saya sampaikan saya sampaikan kurang sempurna karena saya terus terang awam sekali dalam pemetaan dan baru belajar pertama kali ini guys. Modal nekat menerbangkan Mavic Mini untuk apakah bisa Mavic Mini digunakan untuk pemetaan. Ya. Dan ini guys, ini adalah produk digital elevation model atau DEM yang juga dihasilkan dari Uh, foto udara yang dilakukan oleh Mavic Mini dengan di pengolahan yang dilakukan oleh software Gis. Ini adalah uh, laporan tentang uh, dem atau Digital Elevation Modelnya, di mana rata-rata uh, kondisi ketinggian tempat. Atau kampung saya Sekitar kampung saya ini Mulai dari 45 meter Sampai dengan 65 meter guys Ini skalanya adalah Skala Dari permukaan laut Atau DPL Atau above sea level Atau ABL itu. Jadi ketinggian terendah di perkampungan saya Itu adalah 45 meter Ini guys Dan ketinggian tertinggi Obstacle yang tertinggi di Perkampungan saya sekitar kurang lebih 65 meter, guys. Ini. Oke, kita lanjut dengan tingkat ketelitian demnya ini kurang lebih sekitar 14 cm per pixel. Kita lanjut ke report berikutnya. Ya, ini adalah parameter dari processing yang digunakan, guys. Ini adalah parameter processing yang digunakan. Ehm, ini, guys. Da, apa uh, Sistem koordinat yang, yang digunakan adalah WGS84 Atau standar datum lah ya itu. Dan saya rasa Menurut hemat saya Semua drone yang sudah mendukung GPS atau global positioning system Insya Allah bisa guys Digunakan untuk mapping guys Cuman mungkin uh, tergantung Dari tingkat akurasi Dari modul GPS itu sendiri Semakin akurat modul GPS yang tertanam Dalam sebuah drone Maka hasil mappingnya juga akan semakin akurat guys. Menurut saya sih seperti itu. Mungkin kalau anda yang lebih senior, yang jauh lebih senior dari saya soal mapping, silakan memberikan informasi tambahan di kolom komentar guys. Ya, ini adalah report dari processing datanya. Oke. Okay. Nah. Ya, oke. Okay. Reportnya sudah selesai guys ya. Kita lanjut ke reviewnya di dalam software GIS Ini saya tutup dulu reportnya Kita masuk ke dalam software GIS Ya ini nah, Jadi produk yang dihasilkan dari Mapping atau pemetaan yang Dilakukan oleh Mavic Mini Pada Desember 2020 yang lalu ini guys Latihan ini adalah Yang pertama Adalah uh, 3D 3D modelnya guys, yang dikombin dengan tile model, nah, seperti ini guys. Jadi ini adalah gambaran, start saya full screen dulu. Ya, ini adalah gambaran 3D dari posisi lokasi-lokasi di sekitar perkampungan saya guys. Ya, ini coba kita lihat. Jadi dari gambaran ini guys, kita bisa melihat bahwa. Uh, Bangunan mana yang lebih yang paling tinggi atau obstacle apa yang paling tinggi yang berada di sekitar perkampungan saya, guys? Ya, dari sini kita dapat melihat ini, guys. E, coba kita lihat. Ya, tampaknya bangunan ini, yang ini, e, sebentar. Ya, yang ini, ini adalah obstacle tertinggi, guys, yang ada atau bangunan objek tertinggi yang ada di sekitar kampung saya yang Masuk ke dalam jangkauan mapping yang dilakukan oleh Mavic Mini. Pada waktu itu. ya Dan juga ini banyak pohon-pohon yang cukup tinggi nih guys. Di pinggir-pinggir jalan ini. Pinggir jalan besar. Ya. Ini. Oke. Jadi e, pertama kita bisa mengetahui. Kelebihan dari mapping yang dilakukan oleh Mavic Mini. Pertama. Kita bisa mengetahui. Obstacle atau objek tertinggi yang ada di dalam satu area mapping. Itu. Oke, kita cocokkan ya, guys ya. Bangunan ini, bangunan yang ini, guys, kita cocokkan dengan peta kontur atau peta digital elevation model. Ya, ini. Ntar kita lihat dulu peta, peta ortomosaiknya. Ya. Bangunan yang tertinggi menurut model 3D itu adalah ini guys Adalah ini Kita lihat Berdasarkan Damnya atau digital elevation modelnya Kita lihat apakah benar Ya Benar guys Ini Ini adalah objek tertingginya Dengan ketinggian Warna kuning ke merah Ini guys 64,2 meter above, sea level atau dari permukaan laut. Jadi bangunan ini tertinggi 64,2 meter guys dari permukaan laut. Dan bangunan dan objek terendah di jangkauan mapping kali ini. Ini adalah 45,7 guys. Jadi ada perbedaan ketinggian. Dan kurang lebih sekitar hampir 20 meter dari 64,2 ke 45,7. Gitu, jadi e, bisa dikatakan perkampungan saya ini merupakan dataran guys Bukan merupakan perbukitan dari perbedaan ketinggian ini guys Karena perbedaan ketinggiannya tidak begitu menyolok Itu fungsi yang pertama menurut saya Yang mana saya sebutkan tadi dapat mengetahui ketinggian satu area mapping Oke Yang kedua e, Saya menemukan ini guys saya bisa melakukan pengukuran, guys. Pengukuran satu area di dalam mapping uh, dengan cukup teliti, guys. Ini, misalnya ya. Saya akan kita akan coba melakukan. Uh, saya full screen dulu. Kita akan coba melakukan pengukuran satu area mapping. Dimana sebelumnya seperti biasa ya, guys. Untuk peta area atas itu itu menunjukkan arah utara. Area kiri menunjukkan arah barat dan area tim. Kanan menunjukkan timur, serta area bawah menunjukkan area selatan, sebenarnya di dalam peta Oke, okay? dan itu saya rasa sudah cukup standar Kita lanjutkan uh, Saya akan mencoba untuk mengukur rumah saya guys Saya akan mencoba untuk mengukur rumah saya Ini guys, rumah saya itu yang ini Ya, ini guys Karena ini foto udara yang diambil dengan drone Ma, jadi uh, walaupun mau, mau saya zoom seperti apa Itu saya masih bisa mendapatkan gambar yang jauh lebih akurat guys Daripada uh, google map Misalnya ini guys ya nah, Ini saya sudah siapkan juga google map sekitar rumah saya Ini guys nah, Ini google map sekitar rumah saya Ini coba saya zoom ya nah, Ini ini saya zoom nah, Hancur kan guys gambarnya guys nah, ini. Nah, ini google map sekitar rumah saya Kita bandingkan dengan foto udara di dalam proyek mapping yang saya lakukan dengan Mavic Mini nah, ini rumah saya guys mau saya zoom juga nah, ini guys beda kan sama yang tadi yang dihasilkan oleh produknya Google Map tingkat ketelitiannya jauh lebih teliti daripada Google Map itulah uh, kelebihan mapping dengan drone yang juga saya rasakan guys sebagai orang awam yang baru mencoba belajar mapping dengan drone guys Oke, okay, kita lanjutkan ya. Kita akan melakukan mencoba melakukan pengukuran, guys. Saya akan mencoba melakukan pengukuran rumah. Saya ini, guys. Oke. Okay. Saya atur dulu dalam frame. Ya, oke. Okay. Sudah, saya rasa sudah cukup, oke okay, ya. Kita nyalakan penggarisnya ini, guys. Kita taruh di titik belakang rumah paling utara di sini kita tarik ke titik batas rumah paling depan ini guys. Ya. Di sini kita dapatkan hasil 17,8 meter Itu. Itu, sebentar guys. Saya coba lebih presisikan guys ya. Saya coba lebih presisikan eh, ke sini kita dapatkan hasil 17,7 gitu 17,7 meter guys panjang rumah saya guys itu berdasarkan di sertifikat itu terjadi selisih kurang lebih sekitar 20-30 cm guys. di sertifikat tertulis 18 meter panjangnya guys dan kita coba ukur lebarnya dari sini kita ukur sampai ke Sini guys, batasnya guys Ya, lebar rumah saya itu 9 meter Nah, untuk lebarnya cukup presisi nih guys Untuk lebarnya cukup presisi Tidak ada selisih dengan di sertifikat Gitu Untuk, sedangkan untuk panjangnya tadi Itu ada selisih Ada selisih 30 cm dengan di sertifikat guys gitu. Jadi, uh, kelebihan berikutnya Dapat saya simpulkan kita bisa melakukan pengukuran terhadap satu area di dalam peta misalnya ini guys ya saya akan coba mengukur uh, ini guys uh, mobil ini ya ini ada mobil ini ya saya coba akan mengukur mobil kita ukur berapa panjangnya mobil dari sini ke sini panjangnya mobil ini 4,34 meter Mungkin bagi Anda yang tahu ini mobil apa guys, silahkan uh, berikan pendapatnya di kolom komentar, apakah benar mobil ini panjangnya 4,34 meter, dan kita ukur lebar mobilnya kurang lebih segini, itu 1,8 meter guys, lebar mobilnya guys, gitu, jadi uh, menurut Anda bagaimana untuk pengukuran? satu area mapping dengan menggunakan drone DJI Mavic Mini ini guys untuk ketelitiannya bagaimana apakah uh, cukup teliti atau teliti atau kurang teliti atau sangat kurang teliti guys Silahkan memberikan komentar Anda di kolom komentar Oke yang ini adalah ortomosaik guys jadi keseluruhan dari mapping ini ortomosaik nah, ini guys karena skating lainnya kurang bagus yang saya buat ini makanya pinggir-pinggirnya ini keputus ini guys tuh ya saya rasa ya wajar lah namanya baru belajar pertama ya guys ya belajar mapping pertama ya harap dimaklumi lah ya itu dan coba, coba kita akan mengukur lagi guys kita akan mengukur ini panjang jalan raya ini guys ini adalah jalan raya kita akan mengukur berapa lebarnya dari sini ke sini kita akan ngukur lagi. Kita taruh pointernya di sini satu, terus di sini satu. Oh, kayaknya kurang lurus ya saya. Sini satu sama sini satu. Ya, lebar jalannya itu sekitar kurang lebih 7,2 meter. Itu seharusnya 8 meter ya. Mungkin harusnya ke sini ya. Kalau 8 meter ya harusnya ya. Itu. Mungkin kalau 8 meter harusnya itu lebar jalan itu sampai sini mungkin guys. Ah, sampai sini mungkin atau mungkin ya mungkin dari sini sampai ke trotoar sini kita ukur berapa iya 8 lebih ya bener berarti 8 meter berarti jalan standar jalan 8 meter berarti harusnya dari sini ke sini iya ah, itu guys berarti memang bener jalan ini lebarnya sekitar 8 meter ini guys jadi uh, pertama tadi kita bisa mendapatkan uh, ketinggian areal mapping Dan juga yang kedua kita bisa melakukan pengukuran terhadap satu objek di dalam areal mapping itu sendiri guys Dan mungkin uh, yang ketiga kita bisa mendapatkan foto udara yang terbaru guys dibandingkan dengan google map Misalnya ini ya ini rumah saya misalnya, ini, ya kan? Ini foto udara yang terbaru yang realnya itu ya Desember kemarin ya seperti ini guys, gitu. Bandingkan dengan Google Map, coba kita lihat Google Map itu, ini, nah, itu, ini guys, nah, ini, hancur kan guys gambarnya guys, gambarnya hancur, itu. Ini uh, sudah sangat tidak bisa dilihat, tidak bisa diteliti, Mendingkan dengan yang kita ambil dengan turun guys. Ini, guys, ini tuh, dan juga ini citra yang diambil oleh Google itu kapan nih? Eh, uh, datanya itu 2021, 2021 bulan apa ini? Cuma 2021 aja sih, nggak ada sih itu enggak ada bulannya itu cuman memang gambarnya sudah enggak bisa dilihat guys beda dengan foto udara dari drone ini guys oke okay. ya mungkin uh, segitu dulu guys uh, yang dapat saya sampaikan mengenai review pemetaan atau mapping dengan DJI Mavic Mini jadi kita bisa mendapatkan produk Uh, ini ortomosaik atau foto udara keseluruhan dari areal mapping. Yang ini ini luasnya 4,7 hektar ini guys, luasnya guys. Saya menghabiskan satu baterai mulai dari full 90 terbang sampai turun kembali itu sekitar kurang lebih uh, belasan persen. Ini hasilnya guys. Jadi Mavic Mini dari baterai full sampai belasan persen kurang lebih dia bisa menghasilkan ini sekitar 4,7 hektar yang saya hasilkan kemarin dengan mode speed itu di mode atau mode smooth, mode paling pelan dan posisi kamera itu saya set pada jepret otomatis atau burst setiap 2 detik sehingga menghasilkan uh, sebanyak 537 waktu itu guys 537 foto mana sudah ini ini guys waktu itu menghasilkan 537 foto jadi kita menghasilkan ortomosaik yang merupakan keseluruhan dari foto udara area mapping terus dam atau peta elevasi peta ketinggian yang menunjukkan posisi ketinggian perbedaan ketinggian dari satu area mapping guys dimana di areal mapping kali ini, kampung saya, itu perbedaan ketinggiannya yaitu dari ketinggian maksimal 64,2 meter di atas permukaan laut dikurangi 45,7 meter di atas permukaan laut. Jadi didapatkan perbedaan ketinggiannya sekitar 20 meter. Berarti kampung saya bisa dikatakan cukup datar dan tidak uh, berbukit. Begitu guys, dengan perbedaan ketinggian segitu. Dan yang yang, yang dari dam ini juga kita bisa lihat bahwa obstacle yang tertinggi itu ya pohon ini, terus ini rumahnya orang ini guys, di sini guys, untuk hmm, itu terus uh, apa lagi ya, sama mendapatkan tiled model 3D-nya ini guys, ini adalah tiled model 3D-nya dari uh, mapping menggunakan. Mavic Mini ini guys Kita bisa zoom Ya kita bisa lihat ini guys uh, Cukup lumayan bagus lah 3D-nya lah Cuman karena saya set ke low Processingnya Saya set paling paling rendah Kualitasnya makanya uh, Masih mencong-mencong ini guys gambarnya guys Belum bener-bener sempurna 3D-nya Tetapi setidaknya Bisa menunjukkan bahwa Oh ini loh, Ini oh yang tertinggi Yang tertinggi itu ini Rumah ini Gitu guys. Oke, okay, sekian dulu guys. Uh, mungkin untuk konten kali ini, silakan bagi anda-anda yang ingin menambahkan, silakan tulis komentar anda guys di kolom komentar. Jangan lupa, uh, silakan like video ini kalau anda suka. Subscribe bagi yang belum. Dan sampai jumpa di konten-konten berikutnya guys. Ciao. ciao.